Assalamualaikum Ini masalah Ini terkait Pemilihan umum di 24 Iya Kalau saking petugas pantai Ini Mencokli Jatah pantangnya Oh iya Boleh iya. oh, iya kerja caranya seperti yang ngasih atau yang ngasih untuk kopi ya. ini. ini untuk data sudah sesuai semua dengan ya. Ini, ini depan, depan, di tanda tangan sini ya. mau penambalam sticker mau tidak diarahkan ke cimanggu tanpa itu mau bisa mentor di gitu. kido terima kasih pak terima kasih pak sate ya atas waktunya ya ini katanya satu minta lagi terima kasih itu pasti satu-satunya satu kegiatan di desa kami. Momen maknanya untuk mantelin yang lain akan ikut semangat. Oh iya. <piasa> ya, ya. Ya, Yang jelas di Pesta Demokrasi 2024 ya kita sebagai warga negara yang baik untuk warga khususnya ya jangan sampai kelumpuh tidak menggunakan hak pilihnya karena memang mengenai demokrasi, bagaimana cara kita bisa mensusulkan dengan data ke TPS, ya karena satu suara kita akan menentukan nasib bangsa selamanya. Hmm. Jadi para pelaksana tugas terakhir, tetap semuanya karena ini terjadi untuk pengabdian kepada negara kita. Hmm. Itu ya Nafis. Yes, okay. ya, terima kasih atas saran yang sangat bermakna ini. Ya. Langsung. Masalahnya oh, oh, jadi ya. I ya. ya, ya, ya.